Nah, hari ini kita akan meningkat berlatih menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan ada dua cara. Yang pertama, bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Yang kedua, bagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari bilangan tersebut. Nah, bagi anak-anak yang masih dalam tahapan awan belajar memahami pecahan Anak-anak akan kami ajarkan dulu yang mudah Yaitu menyederhanakan pecahan dengan membagi dengan bilangan yang sama terlebih dahulu Contoh, 3 per 6 Nah, anak-anak perhatikan, kita disuruh menyederhanakan pecahan Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, kira-kira 3 dan enam itu kalau dibagi dengan angka berapa ya? Anak-anak betul sekali, kita bagi dengan angka tiga. Pembilang dibagi tiga, maka penyebut pun harus dibagi tiga. Tiga dibagi tiga sama dengan... 1 6 dibagi tiga sama dengan berapa anak, -anak? Dua. 2 Bagaimana? Mudah kan memahaminya?